serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah Les Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita ke keunggah pertama sebelumnya prasahabat Tiharis Kibilar mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan Lesti Kejora yang tentunya akhirnya mereka berdua nyebur ke kolam persahabat ya Terlihat keduanya sangat bahagia Tentunya kita perhatikan raut wajah mereka berdua terlihat sangat gembira persahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon dari para fans Tentunya salah satunya ada komentar dari TV Trikarlina para sahabat disini mengatakan Hehehe yang penting happy katanya ya Dukungan support terus yang selalu diberikan kepada idola kita Dari TV Trikarlina para ya kita semakin bangga dan bahagia Bahwa banyak sekali orang-orang baik mendoakan mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Adita Diatman mengatakan Seru ya, rambut gue jadi pengen diempang deh wow <gifat> geser seru banget ya persahabat ya komentarnya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan keduanya lesbi dan bilar mendapatkan kebahagiaan selalu dan diberikan kesehatan berikutnya sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan IG-nya abang bilar yang mengunggah sebuah postingan ketika kondangan di pernikahan Ray dan Dinda Persahabat ya Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Abang Bilar Hari ini tanggal 10 Juli Tepat setahun gua jadi bahan-gibahan Warga Indonesia dan sekitarnya Dan ada banyak momen yang sungguh luar biasa setelahnya Wow persahabatnya caption yang sungguh luar biasa Tentunya setelah mendapat gibahan Hasilnya sungguh luar biasa, persahabatnya mendapatkan bintang kejora, yakni Lestiani, persahabat ya. Tentunya doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang baik, selalu dijabah dan mudah-mudahan keberkahan, dan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Lestingan tersebut juga telah di kembali oleh akun HPR Kota Sultan. Ada kalimat kebsen juga yang dituliskan titik nol perubahan gibah membawa berkah luar biasa para yang memang suatu kebanggaan buat kita semua para fans kepada pengorbanan Rizky Bilar dan Lesti kejora berikutnya para sahabat, Abang Bilar juga di sini mengunggah sebuah postingan yang repost kembali unggahan dari Adi Sky para sahabat, ya ada sebuah postingan foto Trio Guestrek yang sedang tertidur di lokasi syuting JWB, ada kalimat yang sungguh luar biasa juga dituliskan oleh Bang Adi Sky. Foto ini akan menjadi saksi sejarah perjuangan kami demi keluarga dan anak dan istri di masa depan. Ini momen dimana pergi pagi pulang pagi bahkan sampai tidur pun dimana ada kasur di sana kami berbagi tempat luar biasa pengorbanan dari Trio guest rack ini selalu membuat kita terharu. Bangga para sahabat ya. Mudah-mudahan selalu berikan kesuksesan untuk Adi Sky Haris dan Rizky Bilar. Tentunya bukan Rizky Bilar kalau tentunya tidak membuat kita ketawa bahagia para sahabat ya. Perhatikan ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Abang Bilar. Kalek lu bisa lu tutup enggak? Kasihan hidung dan mata followers gua ternodai. Kalimat ini membuat sontak kita tertawa persahabat ya Lagi-lagi Rizky Bilar tentunya mengeluarkan kegesrekannya Kita perhatikan ketek Adiska yang terbuka persahabat ya Membuat bahan ejekan dari Rizky Bilar Tentunya mudah-mudahan saja pertemanan mereka selalu diberikan kelancaran Dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan dan kabar baik untuk kita semua Berikutnya sahabat kita lihat juga di sini ada momen spesial, para sahabat ya postingan foto dede lesti dan abang bilang hari ini. Ini foto sebelum nyebur ke kolam, para sahabat ya. Wah luar biasa. Tentunya aura-aura calon pengantin selalu terpancar dari raut wajah mereka, para sahabat ya. Sangat bahagia dan sangat nyaman sekali, apalagi rizky bilang, tentunya sudah betah di cianjur. Luar biasa. Kita lihat ke slide selanjutnya. Dedek Leslie lagi ngomong nih Tentunya sudah cocok banget Persahabat ya Mudah-mudahan tahun depan bisa Menggendong dan ngomong Leslar Junior Kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan Kelancaran untuk acara Pernikahan mereka Mudah-mudahan juga persahabat ya Kita mendapatkan kejutan tetap tanggal channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Kabar dan info selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Bang Menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.